yang tolong jangan dengarkan apa Yang orang lain katakan padamu Tentang aku Tentang kita Ini cinta kita saja yang tahu Semuanya hanya kita yang rasa Pahit manis Kita yang tak Malang, namun kamu larang bulan yang terangi hidupku Ku tak bisa bila kau pergi Jauh dari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 bayangku rasa Seribu bintang yang terang Datang mengampiriku setia Malam namun kamulah rembulan Yang terangi hidupku Ku tak bisa bila kau pergi Jauh dariku, tinggalkanku. Saya tolong, jangan dengarkan apa yang orang lain katakan pada. Saya.